prediksi Dedi Corbuzier soal Mario Teguh yang jadi kenyataan. Liputan6.com. Jakarta Perseteruan Mario Teguh dan Aryo Kiswinar agaknya semakin memanas saja. Di tengah penantian keduanya terhadap hasil tes DNA, pihak Mario Teguh didampingi pengacaranya, Vidi Galen Soecharif resmi menyeret nama Dedi Corbuzier. Ia tampaknya keberatan dengan wawancara yang dilakukan Dedi dengan Kiswinar di salah satu acara talk show. Hari ini, kami, Papa Rio, laporkan Dedi Corbuzier di dua acara, satu di hitam putih, dan satu website di Perwit Dedi, Ujar Vidi Galen Syarif Usai membuat laporan tersebut yang menarik sebelum laporan itu dibuat. Deddy Corbuzier rupanya sudah bisa menebak langkah yang akan ditempuh sang motivator, bahkan mantan mentalis tersebut sempat membuat prediksi di akun Instagramnya satu hari sebelumnya. Ipradic. Laporan polisi masuk hari ini. Dam IM still tebes mentalis, tulis Dedi pada Rabu, tanggal 16 bulan 11 tahun 2016, pukul 3 dini hari. Benar saja, setelah prediksi itu dibuat, Mario Teguh resmi melaporkan Dedi Corbuzier ke Mapolda Metro Jaya. Motivator kondang itu berencana menjerat Dedi dengan pasal 310. 311 KUHP dan pasal 27 ayat 3 UU Ite tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Usai dilaporkan, Dedi pun kembali menegaskan kata-katanya. Selayaknya mentalis yang berhasil memperlihatkan aksi mengagumkan, ia pun membuktikan jika prediksinya sukses menjadi kenyataan. Jadi dilaporkannya kan tanggal 16 sore. Nah tanggal 16 jam 3 paginya saya akan bikin prediksi artinya, IMST ILL -E tegas Dedi.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 Mario Teguh merasa kasus antara dirinya dan Aryo Swinar adalah kasus yang private.